Jadi yang tiba-tiba bikin anak gue viral, itu laki-laki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Lesti Lovers Serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa Dan bergabung kembali Bersama Bang Mimin tentunya di my youtube channel Diva TV Bang Mino akan untuk kalian semua Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan sebelumnya jangan lupa Kalian mendukung channel ini dengan cara Klik like, komen, dan subscribe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 Melihat postingan Rizky Bilar dan Lesti Kejora semalam nih membuat kita semakin bahagia aja bersahabat ya Ini adalah potret kebersamaan Abang Bilar, Lesti Kejora dan K.E. Eko Chandra, bersahabat ya Duh, fix banget nih Tentunya jodoh Lesti adalah ilal ya Duh, Muhammad Rizky Bilar adalah calon suami dedek Lesti yang selalu perhatian dan sayangnya tulus banget sama dede ya Mudah-mudahan Selalu diberikan kelancaran terus buat hubungan mereka sampai menuju halal amin ya robbal alamin. Postingan tersebut juga tentunya telah di repost oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan yang mana tentunya di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif para sahabat ya. Ya nih dari akun Instagram Mario Ani Erni di mengatakan idola gua uh sweet banget dah katanya ya. Tentunya ada juga komentar lain dari akun emiro.nur1986 mengatakan So sweet kalian, sehat-sehat ya, kesayangan emak-emak katanya tuh Persahabat ya, emak-emak pun sangat ngefans banget sama lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat ada unggahan spesial dari Dedek Olay Kejora ya Kita lihat aja di akun pribadinya Dede LSD mengunggah sebuah postingan foto Ayah Kejora nih, Persahabat terlihat sangat ganteng dan keren banget nih Ada sebuah ucapan dalam kalimat caption yang dituliskan LSD Kejora mengatakan Barakallah fi umrik Bapak Ayah Kejora Wilih yang tahun kekasih pertama Dede Pak, Dede beruntung punya Ayah seperti Bapak Yang selalu ada untuk Dede dalam kondisi apapun Dan selalu berdepan tidak ada doa lain selain Dede pengen Bapak sehat panjang, Yusua bahagia selalu. Terima kasih karena Bapak sudah selalu sabar mendidik Dede dan menemani Dede, mendampingi Dede untuk menggapai cita-cita Dede. Tentunya caption yang luar biasa banget doa terbaik untuk Ayah Kejora yang sedang berulang tahun. Ini adalah ucapan yang mana tentunya sangat keren banget Pak, sahabat ya Tentu ini doa dari Dede Olesi kepada sang ayah mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan buat ayah kecera amin ya robbal alamin dalam postingan Dede tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans juga nih persahabat ya ya ini dari aku Instagram Fans.Lenlar disitu mengatakan barakallahu fi umrik ayah et ayah kechora. Ini doa dari para Fans ya. Tentunya ada juga komentar dari ayah kechora langsung para sahabat yang mengatakan amin ya robbal alamin kata ayah. Tuh persahabatnya memang so sweet banget. Harmonis dari keluarga Leslar yang luar biasa banget persahabatnya. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan barokah untuk keluarga Leslar tentunya. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada unggahan spesial banget dari Bang Awan Portret nih Ini tentunya cantik banget Foto Lesti Kejora nih para sahabat ya Sungguh luar biasa banget Calon tentunya istri dari Abang Rizky yang Luar biasa para sahabat ya Selalu tampil keren selalu tampil cantik membuat fans tentunya bahagia dan ke kabar selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga, ini ada unggahan momen spesial semalam, para sahabat, ya, ini ada momen kiwut yang mana tentunya Rizky Bilar, ketika mereka tidak dedek dedek pastinya menjauh, ini adalah acting saja, para sahabat, ya, yang mana tentunya luar biasa banget kekiutan di atas panggung Lesti dan Rizky Bilar membuat fans tentunya semakin bangga dan bahagia. banyak tanggapan yang positif juga dari para fans dalam postingan tersebut yaitu dari akun Instagram @bajah4873 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Tom and Jerry gemes lagi acting katanya. semoga sehat selalu bahagia terus kalian Leslar cute tuh sahabat ya. respon dan Dukungan dari fans luar biasa banget Selalu mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ini ada unggahan spesial banget nih para sahabat ya Kita lihat Tentunya diunggah oleh Wawan Potret nih spesial moment Ketika tentunya Lesti dan Bilar dance bareng Para sahabat ya Sambil pegang tangan dan digenggam Aduh susut banget nih para sahabat ya Momen-momen seperti ini yang membuat kita semakin bahagia melihat Lesti dan Rizky Billar bersama. Tentunya, dan untuk selanjutnya, persahabat ini ada kabar yang lagi viral-viralnya persahabat ya, yang dimana Mabel tentunya dimiripkan oleh para netizen dan tentunya oleh Adiska yang pertama memviralkan Persabati ya. Di situ mirip Dede Lesti dan Abang Bilar katanya tuh. bersahabat ya sudah sama belum nih? <guluh> Kalau dilihat-lihat Persabat ya dari mata Amabel tentunya mirip banget sama Dede Lesti. Nih kita lihat aja nih Persabat ya perhatikan baik-baik ya. Ini tentunya so sweet banget. Ini adalah kombinasi Lesti dan Rizky Bilar Katanya bersahabat ya. Kita lihat juga di sini, tentunya ada sebuah unggahan yang mana di sini dari ibunda Amabel langsung bersahabat. Ya, kita lihat di instastory. Ya, tentunya di situ mengunggah sebuah postingan, kata Mama Amabel. Tentunya ini adalah orangnya yang tentunya memviralkan. Amabil persahabat sahabat ya, di sini sebuah kalimat caption yang dituliskan juga, ini orangnya, Si Abel jadi viral di perles katanya, Ed a aduh cute banget, persahabat sahabat ya, kalau udah di dunia leslar, dia pasti apapun itu bentuknya, pasti viral, persahabat sahabat ya, tentunya yang penting viralnya yang baik-baik aja, mudah-mudahan selalu dukung dan support, buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai menuju ke pelaminan. Kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia, cirukang vitamin manca nih dari Lesti dan Bilar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.